Dalam audiensi mingguan yang berlangsung pada hari Rabu di lapangan Santo Petrus Vatikan, Paus Franciscus menyampaikan sejumlah doa terkait peristiwa yang terjadi di dunia. Terkait gempa bumi Cianjur, Paus berdoa untuk seluruh korban tewas dan terluka. Hingga kini gempa telah menewaskan sedikitnya 271 orang, puluhan orang hilang, dan banyak daerah terpencil yang masih belum terjangkau. Diperkirakan jumlah korban akan bertambah. Selain gempa Cianjur, Paus Franciscus juga mendoakan korban perang di Ukraina dan juga memberikan doa harapan terbaik bagi ajang Piala Dunia di Qatar. Negosiasi ora nell'isola di Java, in Indonesia, è stata colpita da un forte terremoto. Esprimo la mia vicinanza a quella cara popolazione e prego per i morti e per